Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita akan membahas tutorial Photoshop Jadi bagaimana cara kita untuk ngetik Arab di Photoshop Misalnya ini kita mau mengetik Arab Misalnya kita nulis Alhamdulillah Bentar. Ini kita klik ke Arabic Ah, ini posisinya akan dari kiri ke kanan, tidak kanan ke kiri, harusnya dari kanan ke kiri untuk Arab. Nah, bagaimana mengatasi agar kita bisa mengetik Arab di Photoshop? Langkahnya adalah sebagai berikut. Kita klik preference uh, file, uh, maaf, kita klik edit, kemudian klik preference. Kemudian pilih tipe. Nah, pada tipe ini kita klik pada middle ini. Klik OK. Kalau kita coba masih belum bisa, nah masih belum bisa, kita tutup Photoshopnya. Kita tutup, kita jalankan ulang. Kita tunggu sebentar, sudah tampil, kita coba buat file baru, kita coba klik, perhatikan yang di sini inputnya Arabic, kemudian kita tulis Nah, ini sudah bisa kita buat alamin Nah, di sini font-fontnya juga sudah tersedia. Jadi di paling bawah sini kita tinggal milih font Arabic yang kita inginkan. Kita bisa kasih efek-efek sesuai dengan keinginan kita. Itu saja untuk cara pembuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.